bin Zubair yang cukup masuk ke dalamnya dari jalan besar berapa jauh sembilan kilo, sembilan kilo. Allahu Akbar nah, ana sudah lama dengar namanya Anda juga udah lama ketemu Ustadz Iqbal menjelaskan tentang ahad ini dan ada Ustadz Lukman juga. Dan hari ini Alhamdulillah Anda bisa sampai ke Maahad ini. Semoga Allah menjaga Maahad ini dan memberikan berkah kepada para Ustadznya, para pengurusnya, dan para santri yang belajar di tempat ini. Jamiarahmahumallah. Al Imam Bukhari di dalam Sahihnya meriwayatkan dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. bahwa pada saat Nabi SAW pulang dari Tabuk atau ketika ada di Tabuk berarti ini kejadian pada tahun ke-9 Hijriah Allah mengatakan kunna ma'a alaihi wasallam fi Tabuk pada waktu itu kita bersama Nabi SAW di Tabuk faqala lahu Odu sitan bayna yadaysa. Nabi Aleesratusan menyebutkan kalian hitung ya perhatikan ini ada enam perkara yang akan terjadi sebelum terjadinya kiamat salah satunya dari enam ini thumma fitnah la tad'au baytan min Arab illa dakwah. Jadi yang keenam yang disebutkan terjadinya fitnah, yang tidak ada satupun rumah orang Arab kecuali akan dimasukin oleh fitnah. Dan diriwayat Imam Ahmad disebutkan ia muslim. Panasnya fitnah ini memasuki set tiap rumah orang Islam. Afan itu bukan yang keenam tadi yang disebutkan. Di tengah-tengah dari yang enam itu beliau sebutkan fitnah yang akan masuk ke rumah setiap orang Arab. Diriwayatkan Imam Ahmad, Yaitu haruha kulli muslim. Panasnya fitnah itu masuk ke setiap rumah orang Islam. Kemudian diriwayat Abu Dawud disebut ad-duhaymah, bifitnatid tiduhaymah, fitnah yang agak gelap jemaah, yang akan memasuki setiap rumah. La tadau ahad dan min hadhil ummah. Ketika fitnah itu datang, fitnah itu tidak akan meninggalkan satu pun dari umat ini. Ya, ini semua orang Islam akan kena fitnah. Illa Kecuali akan ditampar dengan fitnah ini. Subhanallah. Setiap fitnah itu sudah dianggap selesai, tahu-tahu ada yang lebih besar lagi. Ada yang lebih besar lagi. Fitnahnya ini berkesinambungan kira-kira apa fitnah tersebut yang masuk ke setiap rumah orang islam yang menampar setiap muslim para ulama menyebutkan boleh jadi internet fitnah tersebut boleh jadi medsos dan kalau dilihat Periode 2022 sampai 2023, pengguna internet di Indonesia itu mencapai 215.63 juta orang. Yang belum pakai internet ini, bayi itu yang belum pakai internet. sikap kita ini era sekarang disebut era digital coba kita merenungkan sejarah era digital dulu orang kalau mau nonton bioskop itu ya harus ke bioskop mau nonton film harus ke bioskop, dulu masih banyak bioskop Pertanyaannya berapa bioskop yang tersisa di ujung pandang di Makassar ada tinggal berapa banyak tutup muncul setelah itu apa TV yang punya TV itu hanya orang kaya dan hitam putih biasanya kalau orang kaya di kampung dulu itu anak ingat waktu SD itu satu kampung kumpul di rumah satu orang itu Di hari Ahad Hitam putih Itu pun sudah jadi fitnah gitu Orang kumpul semua di tempat itu Setelah TV muncul Video Banyak penyewaan Video dulu jamaah Orang nonton video Bas setelah itu jadi VCD setelah VCD DVD antum lihat kemana sekarang video, udah hilang VCD uh, dulu di pinggir jalan semua orang jual ingat kita di Madinah dulu teman-teman dari Cina itu, mereka jual VCD itu yang sama layarnya sudah bahwa dari Cina dia jamaah. semua hilang DVD hilang mungkin sekarang mungkin masih tersisa sebagian lalu muncul ini jamaah. ya sebelum muncul ini anak ingat di Medina itu handphone yang pertama anak beli itu tiga tiga Nokia itu sudah yoohoo yo bahagia banget ya. Kalau kita nulis SMS jemaah, ya, itu kita belajar waktu itu cara menyingkat. Walaupun kadang kadang yang dapat SMS gak paham. Apa sih maksudnya? Karena kita punya dapat dapat apa? Satu SMS itu 160 katakan Kata kan, lebih satu dua kali hitungannya SMS. Oh, Sebelum adanya handphone. Kita di Medina itu. Pakai wartel. Wartel. Wartel. Sekarang ada wartel di sini. Kita pakai wartel. Ngantri mahasiswa itu. Dan kita telepon orang tua kita. Sebulan sekali. Kalau datang muka fa'a itu. Uang itu baru kita telepon Satu menit sebelas real. Anak ingat. Jadi kita telepon itu. Ngelihat. Ngelihat. Itu ya Allah, kok lama banget ngomongnya orang tua ini ya. <laughs> ini fulus jalan ini ya mah. Masya Allah, semua itu hilang. Dan jadi ini ya. Dan di sini ada isi dunia. Kok dulu hanya alat komunikasi. Dulu hanya untuk telepon, SMS, sekarang enggak. Dan manusia terus mengembangkan. <tuh> Di era digital ini, karena mereka ingin kemudahan Manusia itu benar-benar Ingin kemudahan Kalau kita lihat Ya kalau bicara komunikasi Sekarang orang tuanya ada di Medina Bisa tiap hari ketemu Sama anaknya Video call Oh manfaat, iya Tapi kalau video call sama istrinya orang Gak manfaat Jadi bencana itu mungkin terjadi, mungkin terjadi. Seorang anak yang ingin berbakti sama orang tuanya dengan mudah, dia bisa berkomunikasi sama orang tuanya. Ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi jamaah ya Allah ya, yang anak merasakan terjadi hari ini berkaitan dengan silaturahim beliau AS mengatakan bulu arhamakum walawbissalam basahi rahim kalian walaupun dengan salam Masya Allah berarti kalau walaupun dengan salam kan harus ketemu ya, gimana sekarang saudaranya ada di Jakarta satu kerabatnya ada di Papua yang satu sedang kerja di Dubai Aduh. Masya Allah anak punya grup keluarga bapak sama keluarga ibu ya. itu Masya Allah paman anak kadang-kadang pagi cuma Assalamualaikum lagi sarapan apa pagi ini kata dia Waalaikumsalam keponakan-keponakan nih hampir tiap pagi cuma salamnya dan itu terasa hangat ya. ini teknologi tatkala kita memanfaatkan semakin banyak paham kalau bicara komunikasi aja gitu. gunakan komunikasi sama kerabat bikin grup jadi manfaat kalau bicara untuk dakwah Masya Allah mengingatkan jamaah ingat besok hari Senin jangan lupa puasa sunnah besok juga masih masuk bulan syakban Antum ada di sini Orang di ujung dunia bisa mendapatkan Itu dari Antum Tapi juga ya Kemarin ada yang cerita Dulu Ustadz tempat pelacuran itu Ada Lokalisasi ya. Sekarang tempat pelacuran itu pindah ke sini Ya kemudian aplikasi untuk bisnis oh Masya Allah sekarang makanya banyak iklan-iklan setiap hari dapat uang 10 juta duduk di rumah oh, mau kita gitu jemaah? duduk di rumah dapat 10 juta dan itu terjadi sampai ada kawan dia itu hidupnya dari handphone. Dia punya bisnis di handphone. Takut tetangganya berpikir dia itu piara tuyul, jemaah. Akhirnya dia jualan roti. Sekedar dia jualan roti di rumahnya. Laku nggak laku nggak ada urusan karena takut orang apa kerjanya gitu loh. Kok punya mobil, punya apa gitu seperti itu. Akhirnya dia jualan roti. Kalau sudah mau expired dibagi rotinya sama dia, jemaah. Ya karena memang benar, dengan ini Antum bisa berbisnis. Mungkin sebagian kita, emak-emak sekarang ya. Kalau dulu Khadijah anha kirim orang ke Syam dengan barang dagangannya. Sebagai seorang wanita yang mulia, dia nggak kerja keluar mungkin. Sekarang wanita bisa saja dia di rumah. Bisnis itu semua tinggal dikirim dari sini ya. Tapi yang jadi masalah... Istri kita juga gak perlu ke pasar belanja. Tahu-tahu banyak barang datang. Apaan ini? Padahal kita gak pernah nantar dia ke pasar. Allah. Ini bala aja mah. Jadi bala buat kita. Barang datang kita yang bayarin nantinya. Nah ini, ini juga menjadi fitnah. Padahal tempat yang paling dibenci Allah itu adalah pasar. Pasar pun ada di sini. Di sini, dan orang itu, kalau sudah melihat pasar jamaah ini, fitnah mata. Soalnya, kita ingin beli sesuatu cari yang muncul itu banyak yang awalnya gak ingin dibeli, jadi beli. Tinggal pencet-pencet, masuk keranjang ya, keranjang selesai. Bang, transfer bang, apa hanya mau transfer ini? fitnah? Allah ya, yeah. kemudian. Di era digital ini, ada yang namanya fintech. Ya, apa fintech ini? Cuma, finansial teknologi ya, banyak menjamurnya penyedia dompet digital. Kalau katanya, satu komentar tadi, Pak, pay letter nanti ya, gampang gak usah bayar sekarang. Apa, beli bayar nanti, disediakan utang aja. Ya. Kalau dulu orang cari utang itu sulit, subhanallah. Sekarang berlomba-lomba orang menawarkan hutang. Tanpa jaminan. Tanpa tanpa apa lagi Jawa? Tanpa gadai, walaupun apa? Tapi antum menggadaikan kehormatan antum. Ya, kalau antum lihat pinjol-pinjol ini, antum mau pinjol harus apa? KTP, foto saya mau berhutang kehormatan Antum menggadaikan kehormatan Antum dengan pinjol maka dikatakan hutang dari dulu zaman sebelum adanya pinjol dikatakan utang itu hammun binilla bin utang itu adalah kegundahan kegalauan di malam hari dan kehinaan di siang hari dan betul bagaimana ketika antum tidak bayar apalagi utangnya pakai riba Allah murka sama antum ditambah lagi Allah murka sama kita dihinakan orang yang pinjem itu disebarkan kemana-mana dan itulah era digital yang kita harus pinter-pinter menghadapi fitnah yang ada dan manfaat, banyak manfaat di era digital ini apalagi kemarin ketika covid nah Allahuakbar ya ketika covid itu kajian-kajian diberhentikan bahkan masjid al-haram Masjid Nabawi pun ditutup kecuali untuk orang-orang yang kerja di dalam Umroh pun ditutup Sekolah-sekolah semuanya dengan online Seakan-akan dipaksa orang untuk memanfaatkan handphone mereka Tapi untuk yang berguna kita tahunya dulu mungkin orang pakai handphone ya, sekedar untuk telepon. Apa ternyata bisa buat belajar ini, antum bisa belajar lewat sini. Emak-emak sambil masak dengarkan kajian ya, lewat sini aja. Ana rasakan nikmat COVID itu di mana dakwah ini semakin tersebar, tapi kemaksiatan juga semakin tersebar. Yaitulah asyirak wal -batil. Pertarungan antara kebenaran dan kebatilan terus. Maka bagaimana sikap Muslim di era digital ini? <tuh> Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tentang mukmin itu di dalam hadis yang diwacanlah Ibnu Hibban dari Abu Razin radiyallahu ta'ala anhu kala Rasulullah s.a.w mathadul mu'min mathadul nahla <coughs> perumpamaan orang yang beriman itu seperti lebah lebah lebah ini hidup di dunia lebah itu melihat ada sampah Melihat lebah itu melihat ada banyak pepohonan melihat ada banyak hal-hal mungkin yang buruk yang dia lewatin tapi dia tidak berhenti sama. <tuh> la takul illa wala tadau illa lebah itu tidak makan kecuali yang baik itu yang harus antum lakukan ketika antum pegang ini, jangan antum ambil kecuali yang baik. Antum lihat lebah, apa yang dia ambil coba? Yang baik. Pulang ke rumahnya dia taruh yang baik. Diambil sama orang yang baik, itu mukmin dan antum harus belajar seperti itu kalau itu diucapkan Nabi alaihi salatu wassalam 1444 tahun yang lalu kira-kira sekarang kita praktekkan bagaimana di era digital ini antum menjadi lebah, silahkan antum masuk ke sini. kita itu kadangkala -kadang lihat IG igi ya, ya lihat kajian mungkin muncul iklan kadang kala iklan itu game oh uh, bicara game jamaya. siapa yang suka game dulu orang kalau mau main game itu biasanya yang yang di apa? di mall ya apa dindong namanya atau apa masukin koin ya seperti itu kemudian game itu berkembang sampai sekarang orang sudah bau kuburan main game anak ngeliat di pesawat orang tua ya Allah main game ini era digital Seperti itu Syama. Ketika Antum lihat iklan Antum lewati Antum mau cari yang baik Ya seperti lebah Sud. Tapi yang jadi masalah Sebagian kita Jadi lalat Bukan jadi lebah Kalau lihat ada Quran, skip kalau ada satu gambar ada harimnya eh tunggu apa ini ya oh lalat iya lalat itu tidak berhenti di tempat yang baik lalat itu berhenti di borok di sampah itu lalat dan sejatinya lebah ini jenis dari ya lalat tapi ya maksudnya modelnya kalau antum lihat Kurang lebihlah sama ada sayapnya, ya, seperti itu modelnya, tapi mukmin menjadi lebah, jangan jadi lalat. Antum ambil yang baik, antum taruh yang baik. Sif, apa yang disif? Yang baik, yang buruk, jangan disif. Antum harus benar-benar menjadi lebah. Di riwayat lainnya, di riwayat Imam Ahmad. Nabi Alaihi Salatu Wassalam mengatakan nafsu Muhammadin biyadi. Inna mathalal mu'min Sesungguhnya demi jiwa Muhammad yang berada di tangannya, sesungguhnya perumpamaan orang yang beriman itu benar-benar seperti lebah. Akala dia makan yang baik dia letakkan yang baik taksir dan dia kalau turun atau dia terjatuh pun dia tidak akan merusak dan dia tidak akan mematahkan apa aja Allah lebah itu jamaah Antum lihat Berapa banyak bunga-bunga di muka bumi ini yang perlu kehadiran lebah Lebah itu ambil madunya, ya, ambil saripatinya, dia berangkat. Bunga itu hilang beberapa hari kemudian. Menjadi buah. Kok bisa ya? Lebah. Dan itu antum. Itu antum. Tapi untuk menjadi lebah, antum harus berjuang. Nabi SAW menyebutkan inna, min, inna min sabar. di belakang kalian itu ada hari-hari yang penuh dengan kesabaran alqabidu ala dinihi ala orang yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang memegang bara api Wallahi jama'ah, fitnah itu ketika datang Yusbihur rajulu mu'minan wa kafiran Yumsi mukminan wa kafiran Fitnah itu membuat antum mudah berubah Paginya ikut kajian, boleh jadi sorenya sudah kafir Sorenya datang kajian, masih beriman Paginya sudah kafir Kenapa ia bi'udinahu bi'arad min ad-dunya? Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit dari kenikmatan dunia ini. Insyaallah bisa berubah jadi lebah jemaah. Nah. Lah. Di kesempatan lain Nabi sallallahu alaihi mengatakan al-mu'minu kan-nakhlah Mukmin itu seperti pohon kurma, ya. Dia gesit seperti lebah, tapi dia kokoh seperti pohon kurma. Kurma itu daunnya nggak jatuh. Antum nggak lihat kurma itu daunnya nggak jatuh, dipotong daunnya kurma itu. Dan antum kau lempar kurma dengan batu semakin antum kencang melemparnya yang akan jatuh apa jemaah? Buah kurma. Pernah ngelihat pohon kurma melempar batu pada antum? ada. Mukmin kayak gitu. Dia tidak melemparin batu, mau dia dilempar batu sama orang, aku akan lemparkan kepadamu buah-buahku. Selalu baik. Mau dicaci, mau dimaki Allah jemaah. Dan eh di era digital juga orang ya mudah berbicara, mudah menulis. Dan Subhanallah di antara tanda kiamat itu juga inti syarul qalam, tersebarnya pena. Dulu hmm. orang kalau mau nulis di koran itu ya Allah siapa yang bisa nulis di koran? Ya hanya wartawan, hanya orang yang punya Opini bagus yang nanti disaring kalau nggak bagus kita udah nulis yang nggak ditampilkan di koran It's seperti itu. Tapi sekarang dulu kalau orang-orang nggak -orang bisa nulis di koran nulisnya di tembok. Antum lihat dulu banyak orang coret ini di tembok ya. Sekarang antum punya tembok sendiri. Status antum antum tulis. Orang tinggal tahu, orang mau sakit hati, tidak sakit hati. kadangkala -kadang kita nggak ngurus, bahkan di Facebook itu ada wall tembok. Siapa nggak perlu lagi cari tembok-tembok di sana, tapi mukmin kan nahla, nahla, nahla. pakai hak, nahla pakai hok. Itu orang beriman. Coba kita lihat. Perbandingan orang beriman dengan lebah. Kalau Nabi SAW menyebutkan tadi, dia tidak makan kecuali yang baik, itu sifat lebah. Dan Rasul SAW mengatakan, taqi." Ta engkau jangan bersahabat kecuali dengan orang beriman." dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa artinya kita perlu pilih-pilih jemaah dengan siapa berkawan di mana kita makan dan siapa yang kita undang untuk makan di tempat kita sebagian orang bangga punya kawan banyak Engkau bersama siapa? Berkawan, bersama lebah, atau bersama lalat? Kadangkala kawan-kawan kita itu nak siapa yang antum follow. Siapa? Apakah yang baik-baik yang antum follow? Karena kita lihat sebagian orang ini nggak suka dengan nasihat. Kalau antum kumpul di satu grup. Tahu-tahu Antum kirim satu nasihat agama. Grup alumni apa, grup kawan-kawan kerja. Langsung di-ban. Kasih tahu, Affan ini bukan grup agama. Wah, Akbar. Apa anak salah berada di tempat ini? Ya. Yang dibicarakan hanya urusan dunia. Ada satu kawan cerita. Dia punya grup dia hobi dengan salah satu merek mobil Ini ada grup itulah, era digital orang sudah mudah, semua orang punya kelompok dengan hobinya masing-masing dia ngomong usaha. itu grup usaha. isinya maksiat nanti ada satu mengatakan, eh anak baru dapat cewek bagus ini, siapa yang mau pakai, ini nomornya. anak mau pakai gini ya ketika datang nasihat agama langsung semuanya menyerang ini bukan grup agama. Oh. Ini berarti tempatnya lalat. Antum mau terus bergabung di sana? Boleh. Tapi tetap antum jadi lebah. Kasih yang baik-baik di sana. Mereka nanti mungkin akan blokir antum enggak apa-apa. Tapi antum jadi lebah. Kemudian kalau bicara lebah tidak meletakkan dia ambil yang baik yang keluar dari lebah yang baik orang beriman ketika antum di era digital ini jaga lisan dan jaga tulisan maka kata Nabi SAW man kana yu'minu billahi wal akhir fal yakul khairan yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau lebah itu kalau nggak ada yang baik ya yaudah dia tinggalin kalau antum hendak memberikan komentar menulis sesuatu antum coba pikir dulu ma yalfidhu min illa ladayhi raqibun tidak ada satupun ucapan yang keluar melainkan ada yang menjaga dan mencatat maka ucapkan yang baik khususnya buat teman-teman nih teman-teman yang mungkin suka melihat komentar dan suka mengomentari orang ada orang-orang bodoh yang kalau antum ladenin antum akan lebih bodoh dari Makanya ada satu kawan, satu mahasiswa, dia ngomong Ustaz dia Ana. ada satu orang yang komentar buruk tentang Antum Ustaz ini ini. Ana ngomong, kau jadi komentari. Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang bodoh berbicara, jangan dijawab. Fakhairun min ijabatihi sukutu, In farrajta anhu Wa in Kamadan yamutu. Jawaban yang paling Baik buat dia itu diem Kalau engkau bersuara Seneng dia jamaah Maka orang yang komentar buruk ini Nanti dia akan balik lagi jamaah Dia akan lihat Kok nggak ada yang komentar ya Lihatlah Nanti dia balik lagi. Loh kok nggak ada ya? Mati penasaran dia ya, sama nggak Ada yang jawab "komen dia" dan kita harus inilah era digital. Antum harus pinter jadi mukmin, bener-bener jadi lebah. Ini perlu dijawab atau dia biarin? Ada orang-orang yang tidak perlu dijawab. Sama. Pernah ada anak bikin video. Waktu itu tentang tembok ratapan di Palestina. Terus, anda nggak lihat apa hasilnya ini itu? Tahu-tahu teman-teman di kantor ustadz ustadz jangan lihat komentarnya yang yang apa? Yang video tembok ratapan ustadz. Mereka ngomong jangan lihat, lihat dan akhirnya. Orang itu kalau dilarang, jadi penasaran. Ya Allah jemaah komentarnya ini Ustadz iblis, ini ustaz setan apa? Allah ini kata teman-teman ya nyesel lah baca zaman. <laughs> Tapi udah baca kita. <laughs> Tapi memang biarin. Jangan dijawab. Karena ada kondisi orang-orang yang memang perlu didiamkan. Dan antum merasakan kalau antum didiamkan seperti apa? Iya. Mati penasaran. <laughs> Itu cara yang seharusnya kita belajar. Kalaupun antum mau jawab, Jawab dengan baik. Karena sebagian ikhwan ini kalau sudah jawab komentar yang ada perang komennya. Keributan antara citizen, Netizen, Sama warganet. Mas bro sama mas apa, tahu tahu. Maka tolong. Antum benar-benar jadi nah lah. Orang mukmin tidak berbicara kecuali yang baik. Ketika antum marah, malahan kata Nabi SAW, Ida "Kalau seseorang marah, diam." Kemudian, kalau kita lihat, nahlah ini yang Nabi SAW sebutkan. Nahlah itu bekerja sama, enggak kerja sendirian pernah melihat lebah kerja sendirian ya, bikin rumah sendirian ya. taruh madu sendirian nggak ada maka kita harus di masa seperti ini menghidupkan at-ta'awun saling tolong menolong wa ta'awanu ala diri ini fitnahnya besar fitnah sekarang ini dan Nabi A.S. mengatakan al-mu'min lil-mu'min Seorang mukmin untuk mukmin lainnya itu seperti bangunan. Ya syuddu ba'dahu ba'd. Saling menguatkan kita Bukan saling sikut. Enggak. Ana dapat potongan video subhanallah jamaya. Melihat bagaimana dia membangun rumahnya lebah itu. Jamaya. Yang satu bawa ini, yang satu ini, ini. Terus sampai jadi. Tapi, di era digital ini, interaksi itu kurang. Sampai di masjid pun, Antum akan dapatin orang-orang yang mengaku beriman, tapi tidak saling mengenal. Nah, Antum, Siapa nama Antum? Ya. Awal, awal Udin. Antum kenal sama yang di kanan Antum. Belum ini gimana. Punya kawan, anak punya kawan banyak, bisa di Facebook, Ih, di masjid. Kawannya ada tak tahu. Coba kenalan dulu antum sama dia. Nah, semuanya jamaah semuanya kenalan. Coba sama yang di kanan kiri. Betul. Anak nggak akan mulai sampai antum kenalan. Nah anak penting dia ada tanya, anak -anak tanya Antum Siapa namanya Haris udah kenal sama yang ini Sama yang ini ah, enggak. Kenapa nggak mau kenal sama dia <guluh> dia mah, kenalan kau kenalan, kenalan itu siapa namanya Oke yang kedua Dari mana Yang ketiga mungkin usaha bisnis Antum kerjanya apa dan subhanallah ketika mereka kerja sama, ketemu sama teman oh sama antum kerjanya sama anak waduh ini saingan subhanallah <laughs> <laughs> ahibati fillah. rasulullah s.a.w pernah mengatakan kepada para sahabatnya kaifa antum idha futihat alaikum al-faris Bagaimana sikap kalian kalau Persia dan Romawi ditaklukkan buat kalian? Kata Abdurrahman bin Auf. kama kalallah. Kita akan menjadi orang seperti yang Allah inginkan. Yang Allah firmankan. Kata Nabi SAW. Awa Mungkin nggak seperti itu kata Nabi SAW. Tata nafasun Thumma tata hasadun Thumma tatabarun tata tata Thumma tatabaradun Kalian akan bersaing Kemudian persaingan itu akan Mengantarkan kepada hasad Iri Dengki Padahal saudara kita Kita butuh Sama dia gara-gara urusan dunia ini kemudian kalian akan tidak akan saling memberikan punggung nggak bertegur siapa kemudian setelah itu akan saling membenci Antum lihat itu lebah saling membenci Enggak. maka di era digital ini Oke okay. orang sudah bisa berjumpa lewat internet, tapi tetap seperti nahla, Kita butuh sama saudara kita. Jama. Kalau antum datang kajian. Sampai salamualaikum. Ahlan dari mana. Ngobrol sama dia. Memang diantara tanda-tanda kiamat itu. Tidak mengucapkan salam. Kecuali kepada orang yang dia kenal. Kita perlu kenal sama saudara kita. Kemudian jemaah. Sifat orang beriman itu. Dia senantiasa memberikan manfaat. Ketika Nabi SAW ditanya. Man khairun nas. Siapa orang yang paling baik. Di riwayat lain dikatakan. Man ahabun nas ilallah. Siapa orang yang paling dicintai Allah. Siapa jemaah? Masya Allah kasih hadiah buat antum, kasihkan beliau. Nah, khairun nas anfa'uhum linnas Orang yang paling dicintain Allah, yang paling baik adalah yang paling bermanfaat buat orang lain. Dan antum lihat yang namanya lebah, dia bermanfaat jamaah buat orang lain. Dia nggak hmm. merusak, dimanapun dia datang dia tidak merusak. Antum datang ke tempat kumpul sana, Antum letakkan kebaikan di sana. Antum berikan manfaat buat orang lain. Dan inilah yang harus kita lakukan sekarang dengan media yang ada. Kalau Antum tidak bisa ceramah, Antum ambil potongan ceramah Ustaz. Kalau Antum bukan seorang alim yang bisa menulis, antum ambil potongan hadis nabi sallallahu alaihi yang disusun oleh ustaz tampilkan di status antum taruh di ig antum jangan hanya menjadi konsumen enggak antum harus memberikan manfaat kebanyakan kita itu hanya ya nonton kalau nggak nonton dia ngeliat enggak antum harus berubah Nabi AS mengatakan Baliru anni Walau ayah Sampaikan dari aku Walaupun satu ayat Tiap hari Antum ambil satu ayat Antum upload nggak ada yang nonton Ustaz. <Sukain> <Sukain> Yang penting Antum beramal Dan berbuat Ik eh, malu Allah akan lihat amalan antum. Jangan berpikir orang yang ngelihat, alhamdulillah, ada yang ngelihat, alhamdulillah, nggak ada yang ngelihat. Antum punya grup keluarga mungkin seperti itu, antum bisa taruh satu ayat, satu hadis, ambil dari kitab prihatun solihin ya. Sudah ada antum potong taruh. Sobah hal satu hadis hari ini. Lakukan terus ya kita perlu menenggelamkan jamaah yang namanya media sosial ini khususnya dengan kebaikan orang semakin banyak madunya lebah semakin banyak madunya semakin banyak yang mendapatkan manfaat dan antum berikan manfaat jadilah orang yang berkah dimanapun antum berada akhir anak sampai jam berapa oh tinggal dua menit lagi siapa? kemudian di era digital ini a'malu tolong antum semua punya niat baik ketika antum buka IG, buka Facebook buka Twitter atau apapun tolong antum pasang niat antum mau ngapain sih antum mau ngapain karena insya Allah ketika orang punya niat baik Allah akan mudahkan kebaikan buat dia. Kemudian hadirkan pengawasan Allah Azza wa Jalla. Antum ketika melihat Allah itu ngawasin Antum. Kalau Antum belum mampu untuk menghadirkan pengawasan Allah. Antum jangan sendirian. Di kamar, di apa. Antum keluar soalnya paling tidak kita butuh saudara kita yang mengingatkan kita sebagian kita lebih takut dengan pengawasan manusia daripada pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. kemudian kalau dapat faedah dapat ilmu segera diamalkan jangan ditunda-tunda tadi Anda sampaikan satu hari satu manfaat tiap hari untuk melakukan bismillah Antum mungkin lihat semut jalan bareng antum video. Antum ucapkan subhanallah. Ini ciptaan Allah jemaah. Bagaimana dia dapat bekerja sama. Sedangkan kadang kala kita tidak apalah manfaat yang penting tiap hari satu manfaat. Barakallahu Jemaah. Taib, <-tuh> kalau ada yang ingin bertanya. Nah. Hmm. Itu yang sebelah sana dulu. Nah, silahkan Bapak. Oh, dihidupin dulu yang bawah. bawah. Yang bawah ya, itu udah hidup. Bismillah, silahkan bohong-bohongan naiknya ini. <laughs> langsung lah langsung aja enggak hidup dia itu terkait masalah kaum satu saya pernah mendengar bahwa ada dua dari termasuk dan akan bahwa setelah ketika nanti masih ketika nanti itu kata anu pada dasar tek ucapan ketika lawan Tak lama lagi, serasa serana dan Pak akan membaca taklul dengan larut asar malam tadi malam. Untuk kita tahu, nanti pelajar semua tentang masalat di tersebut. Kita akan membaca taklul atau ucapan Allah. Insya Iya, kayaknya ustaz Iqbal yang bisa jawab itu. Dua-duanya boleh, dua-duanya boleh. Ada hal-hal yang terjadi khilaf di antara mereka, dan dua-duanya supaya boleh. Gak ada masalah, tetap kita mengatakan "Assalamualaikum Yohan Alaikum atau atau Assalamu ala nabi wabarakatuh Assalam, wa Alaikum Assalam, wa Alaikum Assalam, saya Abu Nuh dari Polman Palman apa Polman Berapa jauh dari sini Allah Akbar jauh ya, Niat saya ingin menghadiri tablik akbar Ustaz Tapi Qadarullah istri saya melahirkan Minta doanya Ustaz kepada anak Untuk anak pertama kami yang baru lahir Namanya Nuh Al-Faria Bani Saiful Masya Allah Terus siapa yang tulis suratnya ini? Mana yang tulis surat? Anda mau kasih hadiah? Oh Masya Allah Kirimkan ke. Nah Ya jamaah tadi Allahu Akbar jamaah Berapa banyak amalan yang kecil gar Gara-gara niat jadi besar niat baik mau datang kajian tapi nggak bisa datang kajian karena ada yang diurusin insyaallah sudah dicatat pernah ketika perang tabuk itu sebagian sahabat mau ikut perang sama nabi ditolak alaihi salatu wasallam karena nggak ada kendaraan buat mereka akhirnya mereka nangis ya udah tinggal di medina ketika pulang dari tabuk jarak 700 km ya. nabi alaihi salatu mengatakan inna bil madinati la jalan Masirtum marsilon wala wajian, illa ma aku. Di kota Madinah itu ada laki-laki, ada beberapa laki-laki yang tidak ada satu lembah yang kalian potong, satu jalan yang kalian lewatin melainkan mereka bersama kalian. Itu sahabat mengatakan wahum bil Madinah ya Rasulullah. Mereka di Madinah, mereka enggak ikut panas, enggak ikut capek. Iya, wahum bil Madinah. Habasahumul uzur. Mereka ada yang menghalangi mereka, maka tolong selalu berniat baik saja. Barakal Fikr. Taib, faldo. Masya Allah. Taib, yang keras soalnya. <tik> gak usah pakai mix sudah. Kami mohon nasihatnya sebagai Alhamdulillah tidak seharusnya. Masya Allah, antum masih muda yang lainnya udah tua, sama kita masih muda semuanya. Iya jemaah, muda itu ada masanya. Puncak masa muda itu umur umur berapa? Umur 40 tahun. Itu sudah puncaknya masa muda yang sudah mau habis Dan buat anak-anak muda segera menikah kata Nabi saw ya mak syaros syabab ini nasihat Nabi Langsung anda bacakan buat antum wahai kaulah muda yang tua jangan dengerin ini buat yang muda manistata amin kumulbaah falia ta zauwaj barangsiapa diantara kalian memiliki kemampuan hendaklah menikah Falyatazawwaj Kenapa? Fainnahu agaddulilbasar wa farj. Karena nikah itu akan menjaga antum Menjaga pandangan mata antum Mudah menundukkan pandangan Ada perempuan lewat? Punya istri anak ya, insyaAllah Ada perempuan gak punya istri? Ya Allah Anaknya siapa? <tuh> apa? Ah, Bantu Nah agaddulilbasar Wa farj Lebih menjaga lebih menjaga maka nasihat anak buat anak muda segera menikah nikah itu tidak bertentangan dengan antum kuliah jangan hmm. dipikir, oh masih kuliah gak ada urusan masih kuliah mampu nikah bismillah ketika gak mampu, puasa itu nasihatnya buat anak muda Ustadz gak kuat puasa nggak kuat nikah antum cari utangan sama mertua mana mertua yang mau mengutangkan putrinya semantum nggak apa-apa boleh nikah dengan kredit boleh usetikban boleh di sini ada di sini <laughs> antum cari mertua yang baik hati nah menikah cuma benar bener, -bener. anak melihat fitnah terbesar buat anak muda itu apa wanita benar dan nabi sudah kasih solusi dan solusi itu adalah solusi yang paling manjur yang tidak mampu puasa anak sudah puasa usaha tapi masih belum terjaga pandangan mata antum kemana? ke pasar Ustaz wow. mulai besok antum ke pasar hewan insyaallah nggak ada yang kalau pasar hewan masa akan tergoda antum jaman astagfirullah insyaallah aman jadi kita itu harus tahu diri kalau memang terfitnah dengan wanita aduh syahwat ini itu macam-macam iya ke pasar hewan ganti pasarnya insya Allah terjaga artinya di masa seperti ini antum ketika pengen antum melihat apa yang mau dilihat di sana karena ada banyak fitnah di situ kemudian yang kedua baca doa Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min lisani wa min qalbi wa min mani Nabi baca doa itu Ya Allah aku berlindung kepadamu dari kejahatan telingaku pendengaranku penglihatanku lisanku hatiku dan kemaluanku maniku itu ya Allah minta sama Allah dan menjauhlah dari tempat-tempat fitnah terus belajar ilmu Tiap hari usahakan baca Qur'an. Walaupun satu ayat. Tiap hari baca. Sama artinya. Karena Qur'an ini termasuk yang menjaga kita. Dan Allah mengatakan tentang Al-Quran. Inna hadhal Qur'an. Yahdi lillati ya'akwam. Qur'an ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. <tuh> Barakallahu fi. Sudah cukup Ustaz? InsyaAllah. Kita lanjut ya Mama. Ustaz harus berangkat lagi ke masjid mana? Kuba 99 InsyaAllah insya Allah. Insya Allah kita lanjut di situ. Anak yang paling jauh siapa di sini? Antum dari mana? Oh, yang tanya dulu kita kasih. Yang tanya kasih dulu. Ma, mana bapak yang tanya tadi? Mana? Ma, paling jauh dari mana? Mana? Oh gak gak. yang Palu. Masya itu palu Bertiga Ada yang lebih jauh dari palu ah, Kasih palu tiga Nah gak ada Kendari Kendari jauh ah, Ada cuma satu jam kendari Naik pesawat itu kasih sir. Yang palu sir. Kasih dua lagi palu Mak-mak ada yang dari palu Padang. Padang dari Padang datang kerja ke sini, yang datang kajian dari mana? Manjili jauh. Sidrap udah habis hadiahnya itu. Sidrap, Sidrap, kasih yang Sidrap, kasih yang Sidrap. Nanti jamaah hadiahnya sudah habis nih yang selesai baca kasihkan yang belum baca nanti ya Pak Ya saya kumukher barakallahu fik jemaah subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum assalamualaikum